suatu ketika nuaiman merasa perutnya keroncongan karena lapar ia kemudian mencegat penjual makanan yang kebetulan lewat di depan masjid lalu dipesannya dua bungkus makanan sembari menunggu penjual menyiapkan pesanannya nuaiman masuk halaman masjid nuaiman mencari Rasulullah untuk mengajak beliau makan bersama dengannya setelah ketemu Rasulullah Rasulullah dengan senang hati menerima ajakan makan nuaiman mereka berdua pun duduk dan menikmati makanan yang dipesan nuaiman tersebut setelah makanan habis, Rasul hendak kembali ke masjid namun dihadang oleh nuaiman mau kemana ya Rasulullah habis makan Masak tidak bayar, kata Nuaiman. Rasul pun dengan senyumnya balik tanya, bukankah kamu yang memesan? Betul ya Rasulullah? Jawabnya sambil berdaham. Nuaiman melanjutkan perkataannya, di mana raja itu mengayomi rakyatnya. Penguasa melayani warganya. Masak saya yang harus bayar ya Rasul? Rasulullah lantas merogoh kantongnya, lantas memberikan sejumlah uang kepada Nuaiman sambil tertawa atas kejahilan Nuaiman itu.